bum Oh, oh, oh siapa yang berani melawan aku. Ah bilang. Batman. Tak ada yang bisa melawan aku. Batmannya sendirian. Sudah menang nih hmm. dah. Lawanmu. Jangan <tuk> lupa Sini kau. Aku datang denganmu. Ini. Ini bosnya. Ah. Biar anak buahku dulu dulu. udah buat kayak film ya. pindah-pindah sendiri ini. Apalah. Oh, Ininya nanti kita pindah-pindah kayak film gitu loh. Boboy. Kita tuh Oh, maksudnya yang pindah tempat kosong. Ya kan, pindah-pindah kawannya, pindah kawannya gitu. Hmm. Oh. Hmm. Allah Gue bantai satu, oh, kenapa jahat sama kawan-kawan? Aduh, Rasain oh, oh, oh, ini oh. oh, oh. masih anak buah Belum aku yang bertarung. Allah al kubra, ah. gak Allah, Allah hari Maman, dah jadi baik. <coughs> wahumma ana na'udzu bika min juga akan kau ampun ini enggak akan mengulangi lagi ampun Allah waktunya subuh ternyata masih bisa juga Batman Anak dua robot Batman masuk ke dalam god Ah, aku di sini. Salah. Ini bisa dibuka. Ya robot. Hah. Balik Balik bahar lei sini ya insyaallah allahu gitu lihatlah asna satu lagi kartuku. Aku juga. bisa